Match pertama, match kedua, dua 1 dua tim RSG yang di kiri nih, yang menang-menang, memulangkan <tuk> yang di kanan, di Gator si, harus uh, Puas, dan juga Impunity dari Cambodia, dua tim ini sudah terhenti perjalanannya, begitu pula dengan RSG MY, yang mana ini EVOS berarti akan melawan tim Execration esok, yep. karena dia tumbang di upper bracket melawan tim Blacklist. Wah, ini dari berat lagi. Best of Five series akan dihadapin oleh EVOS untuk berhadapan langsung dengan execution. dan gitu esok hari. Jujur ya, best jujur. of 5 ini adalah cemilan untuk teman-teman MPL Filipin. Cemi uh, cemilan? cemilan? Cemilan? Karena... Mereka tuh kayak dari awal aja mereka udah best of five yep. di ala Oh benar-benar pas MBL ya kita udah yeah, wow best of five, best of five sampai baru pas final best of seven. Best of seven. Itu serem banget sebenarnya tapi dari playoff sendiri perjalanannya kita udah sampai ke pucuk-pucuk nih udah nggak terasa esok adalah hari terakhir atau final day dari MSC 2021 Blacklist International lagi duduk manis menanti siapa yang akan menjadi lawannya dari lower bracket final antara Evo's uh. Legend dan juga Execution. Wah, tapi kita boleh mengucapkan. Game well play juga untuk semua yep. negara yang yes. berkontribusi juga yang beradu di MSC 2021 memberikan Betul. yang terbaik Luar pastinya biasa fight mereka tuh keren banget sih yep. dari tim Kamboja mungkin yang kita nggak sangat-sangat mereka ekspetal, sampai ya, ya yep. sampai titik ini loh banyak uh, yang memandang sebelah mata karena mereka nggak ada MPL karena bagaimana ya, kalau misalkan menengok dari dua match yang pernah ditemui sama Ivos SG Ivos SG menang di dua match tersebut mm -hmm. M1 dan M2 tapi ternyata ketika udah dua tahun bersilam begitu saja dua tahun silam Iya, ini peniti kihh ternyata langsung membalaskan pertemuan ketiga mereka dengan skor dua nol kemarin ya yep, yep, oke okay, yep, yep. dan hari esok tentunya ada wow. dua match yang dinanti nantikan indo pride kita akan bermain di match pembukaan di final lower bracket indonesia melawan filipina Evo's legend melawan exacreation dalam best of five series kembali bertemu lagi Aduh Kalau pas di Upper Bracket, Evo berhasil, berhasil memenangkan, memenangkan. dengan 2-1 Oke okay. Tapi nah. ini best of 5 series nih Prof Ya balik lagi, ini aku mungkin akan membahasnya besok kali ya Karena yeah. kan aku membahasnya bareng sama Budhe juga di sini nih yeah. Untuk match uh, Evo Zegen oh. Karena ada satu kebiasaan hmm. dari Ezekeration yang aku sangat perhatikan sekali Ketika mereka berada di Lower Bracket Apa tuh? Dan itu adalah yang namanya apa ya bahasanya, buying time atau apa Mereka bener-bener ngedrek gamenya sampai lama banget Oke okay. Mereka mainin stamina Oke okay. Lawannya burn out Mereka ngegas? Mereka baru ngegas di game terakhirnya, game kelima Wah, Biasa kayak gitu. itu pangreng. trik yang, iya. yang ini sih Itu gambling buddha triknya sebenarnya. Bener-bener banget, soalnya kayak ya Either it works or not love there is also misery It's no mystery And you and I, we got history, So tragedy when we're in too deep and you and I